Dengan judul ngeri, selain otak brigadir J hilang, ditemukan pula empat luka misterius yang bukan dari tembakan. Nah itu judulnya di sana kawan. Nah, coba saya bacakan sedikit ya informasinya ini. Insiden baku tembak yang berujung pada tewasnya brigadir J telah menyeret banyak pihak. Untuk dari insiden tersebut yang menewaskan brigadir J. Kapolri telah menonaktifkan beberapa petinggi Polri, termasuk eh, Irjen Firdi Sambo. Nah, jadi dalam hal ini Kapolri juga eh, sudah sudah kita ketahui semua bahwa beliau sudah eh, menonaktifkan beberapa pejabat ya. Nah, diantara salah satunya adalah Pak Firdi Sambo. Nah, ini, ya. nih Pak Firdi Sambo. Nah, hmm. sebelumnya pernyataan dari kepolisian yaitu Polres Jakarta Selatan Brigadir J tewas ditembak oleh Barada E karena melakukan tindakan tidak pantas kepada istri Irjen Ferdisambo yakni Putri Chandra Wati. Nah, itu kawan. Diduga. Perbuatan Brigadir J itu disinyalir penyebab utama terjadinya insiden penembakan. Dari hasil otopsi, ya ini ya, dari hasil otopsi Brigadir J terdapat beberapa fakta yang mengejutkan publik. Ya, meski hasil otopsi Brigadir J belum diumumkan secara resmi di publik, namun ada beberapa bocoran mengenai kondisi tubuh dan luka Yosua saat di otopsi. Kamarutin Simanjuntak melalui wawancara dengan Reply Harum pada kanal Youtube, RH menyampaikan beberapa fakta menarik, terutama kondisi luka Brigadir J. Nah, ya kan? E, kondisi luka Brigadir J. Nah, diantaranya, ya, diketahui bahwa dalam aksi baku tembak yang terjadi di kediaman di Polri nonaktif, Irjen Perisambo Brigadir J menembak sebanyak 7 Sedangkan Barada E sebanyak 5 kali Namun di duka tak ada satupun peluru yang melukai Barada E Nah di sisi lain Brigadir J tak hanya mengalami luka tembak akan tetapi juga mengalami Luka lebam dan sayatan di beberapa bagian tubuh Sementara Barada E yang, terlihat, yang terlibat dalam aksi baku tembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J itu tidak mengalami luka sedikit pun. Nah, luka-luka selain dari luka tembak di bagian tubuh Brigadir J ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Berikut ini adalah analis, analisis luka dan jarak tembak oleh kuasa hukum keluarga G Brigadir J. Kamaruklin Simanjuntak berdasarkan hasil kesimpulan autopsi pada beberapa hari lalu. Yang pertama, luka di hidung. Ya, yang pertama adalah luka di hidung Itu sudah ditunjukkan ya, luka di hidung Luka di bagian hidung ini awalnya telah memunculkan berbagai bentuk pertanyaan Serta spekulasi liar Tak hanya pihak kuasa hukum Brigadir J Sebelumnya Ketua Umum IPW Sugeng Imam Santoso juga memberikan analisnya. analisisnya terkait dengan luka di bagian hidung brigadir J sebelum dilakukannya autopsi ulang. Menurut Sudeng, luka di bagian hidung brigadir J itu bukanlah sebuah rekoset. kamaruk di mengatakan, menurut hasil dari autopsi ulang, luka pada bagian hidung brigadir J itu disebabkan oleh tembakan dari arah belakang. Yang tegak lurus sehingga peluru menembus bagian hidung dan menyebabkan luka robek di hidung. Dari analisis luka yang tegak lurus itu kemarin mengatakan jika seharusnya luka tembak tidak lurus seperti itu jika benar adanya insiden salim tembak. Perpilih Harun menambahkan apalagi posisi antara keduanya juga berbeda. Seperti yang dikatahui bahwa Brigadir J berada dalam kamar sedangkan. Barada E berdiri di bagian tangga karena posisinya dari lantai atas. Komarudin menambahkan seharusnya luka tembak Brigadir J itu tidak lurus melainkan menyamping. Seharusnya miring karena sudutnya itu bukan sudut datar. Ujarnya. Dua, Luka tembak bagian raha. Kemarudu Simanjuntak kembali menguraikan posisi luka dan analisis terhadap posisi tembak Brigadir J menurut kesimpulan hasil autopsi beberapa hari lalu. Terlihat bagian bibir Brigadir J luka dan itu merupakan salah satu dari luka tembak. Kamarudi mengatakan jika tembakan dari bagian arah bawah leher Brigadir J itu menyebabkan giginya berantakan dan terjadi sobekan pada bagian bibir. Kalau dari bawah leher, tentu dekat. Ada kemungkinan pistolnya itu menempel di sini atau sambil mengugang bagian leher. Ucapnya, luka tembak birgaduri J pada bagian bawah rahang leher itu juga tegak lurus ke atas. Jadi tembakannya dari arah leher. Kecuali kalau memang tembakannya dari bibir ke leher, maka bisa dekat, bisa jauh. Ujarnya menjelaskan. Kemudian Kamaruin juga menjelaskan jika tembakan pada bagian leher Brigadir J itu terjadi dari arah dekat, maka ada kemungkinan rekoset ke bagian bahu sesuai dengan arah lurus tembakan. Seharusnya serpihannya ke dada, tetapi ini tidak ditemukan, katanya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J itu mengatakan, jika menurut kesimpulan sementara, tim dokter adalah Tembakan di bagian leher brigadir J itu dari arah bawah. Yang ketiga, luka tembak di bagian dada. Pada dada bagian kanan brigadir J terdapat satu luka tembakan yang juga lurus. Pada luka jahit tersebut jika ditemukan campuran lem dan simpul benang berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan. Kemudian terdapat luka bekas autopsi sepanjang dada hingga perut. Ucapnya, dalam penjelasan dari hasil keterangan autopsi dalam dokumen, dokter menjelaskan antara dada kanan dan kiri tidak simetris. Dada bagian kanan tidak ada luka dan kemudian dada bagian kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang di bagian dada kiri. Ketika diangkat ada plastik dan jaringan otak tuturnya lagi. Kamardi menjelaskan, jika dirinya pun tidak mengerti mengapa jaringan otak yang seharusnya ada pagi pada bagian kepala berpindah ke bagian dada. "Lidah paru dan jantung menjadi satu bagian," ucapnya. Redlihar mengatakan, "Intinya, otak Brigadir J tadinya tidak ada, dan ternyata ditemukan jaringan otak itu pada bagian dada." Kamarudin kembali menjelaskan bahwa hasil autopsi ini baru merupakan hasil kesimpulan sementara yang dilihat secara kasat mata. Sementara untuk kesimpulan finalnya itu nanti akan ada pada 4-8 minggu karena masih dilakukan pengujian laboratorium. Yang keempat, luka tembak pada bagian lengan. Kemudian di lengan bawah-bawah kiri bagian bawah samping kanan dan bagian pergelangan tangan terdapat luka tembak. Ini lengan bawah kiri ya sambil menunjukkan bagian lengan. Katanya, lengan bawah kiri samping kanan berikutnya terdapat luka terbuka berlubang dikelilingi lem. Dengan ukuran 0,5 cm tembus ke dalam sepanjang 6 cm. Kemarin ini terus membaca hasil kesimpulan sementara autopsi kedua brigadir J Yang menjelaskan jika pada pergelangan kiri dan luka terbuka tapi tidak rata Pergelangan mengalami patah tulang Nah ini ada patah tulang ini Ini kan ada dua tulang kan sambil memegang pergelangan Nah itu tulang itu patah katanya sambil terus menjelaskan Kemudian pada kelingking bagian kiri ruas ujung kanan ada luka terbuka, tapi tidak rata. Kamaru menjelaskan jika tulang kelingking brigadir J ini patah. Entah siapa yang mematahkan itu, pelurunya kan bukan ke kelingking, tapi ke pergelangan. Tapi kan patah kelingking katanya. Kamarudin menambahkan jika penyebab luka J yang tidak sesuai dengan arah tembak tidak sesuai, jika disinkronkan dengan kronologi yang telah disampaikan kepolisian, Sumber berita artikel asli pikiran rakyat. Nah, demikian saudaraku informasi yang saya sampaikan di hadapan saudaraku. Nah, di sini saya hanya bisa mengajak kepada sahabatku semuanya agar mari kita tetap. Mengikuti perkembangan ini yang saat ini terus sedang bekerja tim sus yang dibentuk oleh Pak Kapolri ya Pak Jenderal Listio. Jadi saya harap kepada sahabat netizen ya khususnya netizen ini agar kita jangan mem mem membuat spekulasi liar ataupun berasumsi sendiri ya. Mari kita sama-sama. Lihat hasil. Dan kita semua berharap agar semua ini terungkap sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, Kita berikan kepercayaan kepada tim yang sedang bekerja sekarang. Nah, kita tunggu hasilnya kalau tadi kita monitor 4-8 minggu. Karena harus dicek ke laboratorium dulu. Demikian kawan, bagikan videonya. Terakhir kita doakan semoga almarhum. Diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI Agamati.